Karam lama lama semua rasanya, cuma mau bawa ke mana? Siapa yang coba mau bawa garang ganteng nih yang pegang tangan mana, ya, ya. Itu mana? ganteng oh, atau mirip Gak mana itu, Mbak. perbuatan perbuatan. Nah. <laughs> <Juk>, eh, <laughs> teman, tapi mohon mana? Iya, air di Kupang oh, lah. Oh, pergi pelantikan. Iya, mereka ada ganteng, mereka kasih man. Ibu di Surabaya. Ini pesta juga. Tapi keponakan nikah. Hmm. Oh iya. Mereka tahan di sana, bilang, siap sana dulu. Samut baru tuh HP baru tuh. Hah? Samut baru tuh HP baru. Itu baru tuh. Pasti leh. Mbak Bonsur emang. <suka> oh jelas. Ini lagi Mana? lagi masuk. juga harus ada kita Tak Uh -huh. Tadi malam, tukang mereka di wala, sampai ke tuan lintu mempunyai terlalu el mono, Planko, <risa> y la que esto